Halo teman-teman kita mau unboxing lagi ini ini model Lego ya teman-teman tapi ini mereknya bukan Lego sih ini modelnya dump truck teman-teman ini mereknya Star Trip dan ini ada sembilan puluh piece untuk anak usia 6 tahun ya teman-teman. Ini boxnya warna ungu karena mobilnya warna ungu juga teman-teman. Oke ini model-model lainnya dan ini bagian belakangnya teman-teman warna ungu dan pekerjanya ini warna orangnya teman-teman oke langsung kita unboxing aja ya teman-teman oke sebentar ada berapa plastik ya teman-teman oh ini ada satu oh dapat stiker juga ini satu dan ini pekerjanya ini warna oranye. terus dapat satu lagi ini yang kecil-kecil dan ini manual booknya ya teman-teman manual booknya ini ada satu aja teman-teman Oke langsung kita ke video proses pembuatannya aja ya teman-teman